dalam sejarah pd pdpi apakah pernah ada anggota yang dipecat karena masalah kode etik oh belum ada alhamdulillah Oke okay, okay. karena karena gini Pak, Gun, saya lihat data kita itu pemerintah hanya sanggup menyerap 14,4 dari lulusan dokter sementara iklim regulasi yang yang menjadikan swasta itu punya kontribusi itu tertutup dia ya. jadi saya usul sih memang sangat-sangat organ untuk melakukan redistribusi peserta ke depan itu yang akan menjadi kunci yang kedua bagaimana peran swasta termasuk klinik-klinik ya klinik mandiri itu kan di dalam pasti ada dokter, ada dokter gigi ada perawat, ada bidan, analis laboratorium, farmasi. Kenapa tidak diberikan kesempatan mereka untuk bikin klinik supaya swasta juga maju dan yeah. itu terbantu puskesmas. Yeah. Bila kemudian eh, P2JK itu pusat yeah, yeah. pembiayaan dan jaminan kesehatan. Jadi kalau yeah. saya ditanya yang paling bereskan mungkin karena itu dari tidak ada menjadi ada itu pak. Iya yeah, iya yeah, iya yeah. iya yeah, yeah. dan itu tampaknya signifikan itu. Yeah. Kalau ya kan orang-orang miskin segala itu dan apalagi sekarang BPJS itu kalau saya lihat uh, Orang yang dulu tidak pernah ke rumah sakit itu sekarang mereka bisa ke rumah sakit itu saya kira. Untuk 86,4 juta orang miskin bayangkan. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Yang dulunya Pak Gun cuma membiayai 600 miliar. Yeah, yeah, iya yeah. iya. saya pegang 19 triliun. Iya iya iya. Luar biasa yeah. kemudian itu ke BPJS 2004. Iya yeah, iya. Yeah. Oke okay, saya kira saya ikut senanglah mendengarnya. <laughs> itu jasanya Pak Gun banyak sekali. Ah, ah. <laughs> Ya rame-rame lah rame-rame. Supporting nya luar biasa. Ya, yeah. oke. Okay, uh, ini apa berada-ada sedikit, pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiati, MPH, tuan rumah dari podcast jarak jauh obrolan orang-orang kesehatan. Oke, okay, kita segera temui narasumber kita kali ini. Oke, okay. uh, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Bapak Dokter Gigi Usman Sumantri MSI. Beliau adalah ketua umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang baru dikukuhkan untuk periode 2022 hingga 2025. Sebelum itu beliau adalah kepala badan pengembangan Blue. dan pemberdayaan SDM kesehatan. Sekarang jadi dirjen tenaga kesehatan ya. Oke, okay, jadi uh, terima kasih sekali Pak Usman atas kesediaannya untuk hadir di sini. Sama-sama Pak. Oke, okay, kita mulai saja uh, pertanyaan ya. Uh, dalam sejarah, PBB, pdki apakah pernah ada anggota yang dipecat karena masalah kode etik, hai, ini pernah hai, atau belum pernah? Atau hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, bukan, TV, TV, bukan TV, TV, TV, TV, Oh belum ada alhamdulillah. Belum ada. Oke okay, oke okay, ya. saya enggak enggak akan itu itu. <tuk> <alhamdulillah>. <tuk> tapi yang saya ingin tahu itu PT Belum pernah ya? Belum, benar. belum okay. pernah. Ya. ya ya. Nah ini <tuk> biasanya kan masalah etik itu tidak meletus mendadak gitu. Tapi biasanya perjalanannya juga pelan pelan. Apakah menurut Pak Usman kira kira sudah ada bibit bibitnya sekarang itu di di, di, di antara dokter gigi? Ya terdeteksi yang mulai ke arah pejalan kudaan etik gitu. Kalau mau disamakan dengan case yang ada, rasanya kok belum sampai sejauh itu ya. Oke. Okay. Beltergunakan. Uh, ya. Yeah. Karena saya lihat masih pada posisi-posisi yang, yang yang masih wajar ya. Oke. Okay. Biasanya itu masih pada proses uh, etik ya itu lebih pada pelanggaran kewenangan. Oh. Nah, biasanya yeah, yeah. seperti itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Satu okay. dokter yang spesialis misalnya mengerjakan spesialisasi yang lain gitu. Itu oh. kan terjadi. Iya, iya, iya, iya. Iya, iya. Atau yeah. dokter general practitioner atau dokter gigi prak apa umum yang yang apa namanya mengerjakan spesialisasi itu terjadi. Iya, yeah, iya. Yeah. Namanya ke depan suatu pun mesti diatur ya. Gun, karena dokter gigi itu sangat kurang Produksinya itu memang untuk spesialis Dengan tujuh spesialisasinya itu hanya sekitar 4.800an ya Pak Gun ya, itu sudah total? Jumlah total, tapi oh. kalau untuk spesialis itu sangat kurang Dokter gigi saja sudah kurang, apalagi spesialisnya hmm. Dan itu memang masih ada jalan keluar ke depan Bagaimana caranya agar akses dokter spesialis, tapi kan juga dokter spesialis uh, dokter umum juga sama ya Pak Gun iya uh. iya ya, ya. ya tapi kita, sudah, sudah lumayan lah sekarang dibandingkan sudah sebenarnya dengan dengan program wajib dokter spesialis yang pernah uh, di apanya, dijalankan kebijakannya melalui propnila muluk hmm. itu sangat cepat ya uh, bisa memeratakan pelayanan spesialisasi hmm. kita dalam dua tahun itu bisa mendistribusikan 2038 dokter spesialis dan itu ke daerah-daerah yang ya, ya, sangat ya. urgent tidak ada spesialisnya hmm. sudah senjata ini banyak ya. banget gitu Iya ya cuma ya, sekarang kita ya, tidak, ya. tidak, tidak tidak dilanjutkan ya Ya karena ada keputusan mi itu kan ada yang mengundang Indonesia. Asyik sih, agak Oh betul. Pada berjalan mati-matian itu dan sebetulnya Pak di sekretariat dan di Pak Presiden itu sangat mengapresiasi dengan program itu ya. Karena saya tuh ke cuma dalam waktu seminggu, kemudian di ditanda tangan Presiden cepat sekali. Tapi saya nggak tahu kenapa bisa. Gugur di MA ya ya, DM bagus gugur DM pak oke oke oke gugur nanti uh, oh, kalau sudah gugur di MA agak agak repot ya ya artinya diperbaikinya agak agak susah ya itu kan sudah final dan menginap, oh, iya, ya DM ayah, iya oke oke gugur yang ayah, gugur ke pemilihan waktu Pak Usman terpilih sebagai ketua terpilih itu. pada waktu itu apa tema atau isu-isu yang diangkat oleh Pak Usman apa sih ya? 3 tahun yang lalu, masih ingat ya kira-kira? Ya itu kan sebenarnya tahun 2020 ya, Pak Jun. Iya, iya. Saya diusung oleh teman-teman agar uh, ikut dalam pencalonan. Saya masih ragu, karena saya masih menjabat okay. Oh Cuma uh, Itu kan kemudian pandemi Jadi oh. Kepengerusan terpanjang sampai 2 tahun ya Lagi Oh Iya, yeah, yeah, yeah, iya, yeah. Kemarin pemilihan kembali gitu okay, okay, okay. Nah, oh, Mereka menagih saya itu Jadi sudah selesai, ditagilah Teman-teman dari berbagai pelosok Datang ke kantor Bagaimana kalau eh, keinginan yang di mereka lakukan itu dilanjutkan? Gitu. Jadi eh, saya tahu apa, saya ingin tahu apa masalahnya sebenarnya kalau dia ingin saya maju. Gitu. Jadi sebenarnya masalahnya dari mereka apa sih? Oh, okay. mereka merasa <tuh> tidak terlalu dilibatkan dalam kepengurusan dalam hal eh, apa? dalam hal berbagai kegiatan kebijakan dan sebagainya itu tidak tidak merasa dilibatkan. Kemudian memang saya menangkap ada malfungsi ya, ada semacam seperti uh, pengurus wilayah, pengurus cabang itu uh, tidak merasa terlibat langsung. Jadi uh, masih sangat sentralistik itu yang menjadi isu kemudian saya bawa ke Oke okay, oke. Okay, okay. Itu perubahan nih. Oke oke oke ya okay, okay, okay, ya. <laughs> ya. Yeah. Jadi yang saya usung memang eh uh, PDG perubahan hmm. Pak Gun. Ya ya ya. Bagus. Kecil gitu ist istilahnya kecil. <laughs> <laughs> Jadi dapat sambutan yang baik ya. Luar ya, biasa. <laughs> ya. uh, kalau dari segi teknis masalah dokter gigi, saya kira Pak Usman sudah Akhirnya lah, karena dari badan PPC-SCM. Itu masalahnya masih sama, masalah pemerataan dan lain-lain atau gimana? Eh, dasarnya sama saja Pak Gun, antara dokter yeah. dokter gigi yang agak lumayan itu perawat dan bidan ya. Yeah. Eh, karena dia sudah cukup yeah. merata. Yeah. Cuma kalau bicara dokter dokter gigi itu, yaitu distribusi puskesmas, dan itu Pak Gun saya menganalisis data juga bermasalah sekarang. Hmm. Karena karena dengan jaminan kesehatan nasional itu kan Puskesmas mendapatkan uh, member dari JKI itu sampai 82% dari total. Oh iya ya. sudah 237 juta, Pak Gun. Hmm. ya. ya. Sementara 82 persennya itu didistribusikan pesertanya itu ke puskesmas, oh. so itu menjadi beban yang luar biasa menurut saya. Sementara dokternya, dokternya hampir-hampir mm, minim ya. Dokter itu kan ada standar untuk perkotaan dua orang, iya iya iya untuk pedesaan satu orang. Di zaman sekarang udah gak cocok lagi yeah, dengan yeah. Uh, pola uh, pembiayaan dengan asuransi seperti ini. Jadi mesti pakai rasio menurut saya ke depan. termasuk atau ya, masih ya ya? Iya, iya. iya nah, eh, apa yang menurut saya beban kerja itu menjadikan eh, core bisnisnya puskesmas itu menjadi berubah ya. Mereka harus melayani pengobatan. Itu yang saya mau bilang integratif eh, perawatan primer itu menjadi penting ya. Interpro collaboration dan sebagainya itu menjadi satu pemikiran untuk uh, transformasi puskesmas ke depan termasuk melibatkan pihak swasta ya yeah. karena karena gini pak, Gun, saya lihat data kita itu pemerintah hanya sanggup menyerap 14,4 dari lulusan dokter hanya 15? sekitar oh. 14, 14 yang di puskesmas pak, jangan bayangkan. Dari 128.000 dokter itu yang terserap di pemerintah Di puskesmas sudah saya bicaranya yeah. Mungkin di rumah sakit masih ada ya Itu ada 14% Sementara iklim regulasi yang Yang menjadikan swasta itu punya kontribusi itu tertutup dia ya. Jadi kan itu saya, saya bidang 82% dikasih puskesmas itu, itu peraturan peraturan menteri atau peraturan siapa itu? Ya persen itu Sekarang kan peserta BKN itu dibagi oleh BPJS berdasarkan peraturan presiden Pak. Oh, jadi Kenapa peraturan rasanya, presiden Termasuk misalnya peserta BNI itu harus ke puskes, mas. Oh, okay. padahal 50-60 persen peserta DKI itu yeah, tidak berbeda yeah, yeah. gitu ya. yeah, yeah, yeah. <laughs> jadi ini saya mau bilang yang kedua kan masalah equity ketidakadilan yeah, tentunya, yeah. karena yeah, tempat yeah. mesti itu. jadi saya also sih memang sangat-sangat urgen sangat untuk melakukan redistribusi peserta ke depan itu yang akan menjadi kunci yang kedua bagaimana peran swasta termasuk klinik-klinik ya Klinik mandiri itu kan di dalamnya pasti ada dokter, ada dokter gigi, ada perawat, ada bidan, analis laboratorium, farmasi. Kenapa tidak diberikan kesempatan mereka untuk bikin klinik supaya swasta juga maju? Dan itu terbantu puskesmas karena di, di PMK 43 itu kan ada yang mengatur bahwa puskesmas itu bertanggung jawab pada wilayah, bertanggung jawab pada sekitarnya, membina teman-teman eh, klinik-klinik dan sebagainya. Jadi kalau kita berpikirnya enter, enter, enter, entrepreneurship governance ya, ya, ya. itu akan, akan, akan sangat bagus gitu ya. Cuma kan masalahnya sekarang juga teman-teman di daerah dikejar oleh apa namanya pendapatan daerah. ya. ya. ya. Jadi ya kalau dia mau ke swasta juga mungkin terganggu juga pendapatannya itu juga jadi masalah. <laughs> ini ini memang masalah yang saya pikir, mesti ada yang kokoh untuk bisa memutuskan itu. Ya, karena saya amati di, di daerah saya, di Purworejo ya, sekarang busuk semuas itu bagus-bagus, gedungnya itu bagus-bagus sekali. Ya. Bertingkat, banyak jauh dari zaman dulu itu. Pak, eh, yang saya lihat itu yang pertama, busuk semuas jadi sangat bagus, yang kedua, klinik-klinik itu pada mati, megat ya lah. Ya. Ya. Karena mereka susah saingan itu. ya, ya. benar. Yeah. Jadi maka, kalau masyarakat swastanya tidak diberi kesempatan Sementara pemerintah tidak membuat regulasi untuk iklim yang tepat buat mereka berkembang Maka begitu kejadian yeah, yeah. Sementara memang peserta BKN masuk ke puskesmas, puskesmas tambah bagus karena pendapatan yes. tambah baik. Yeah, yeah. Sementara yang dokter-dokter yang yeah. lulus itu terus mau kemana? Yeah, itu yeah. pemikiran gitu. yeah, yeah, yeah. Dokter Gigi yang lulus itu lari kemana kalau dia tidak yeah. bikin yeah. klinik. Sementara yeah. orang sudah diambil semua kepesertaannya. Nanti kalau sudah menjadi apa namanya semua seluruh penduduk masuk ke dalam program ini, 98% yeah. itu lebih parah lagi Pak. Yeah, yeah. Nah ini yeah. berbahaya menurut saya. Yeah. Ya ya, saya kira dengan pemerintahan Pak, dengan Pak Menteri Kesehatan sekarang itu, katanya yang saya dengar, senang dengan entrepreneurship, government, katanya. Mungkin, yes. itu, itu, Pak Usman bisa dijual ke sana. Itu sebagai, Mudah, ya, Sebagai iya, sebagian kita, oh, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, mudah-mudahan anak buahnya minimal mendengarkan perbincangan ya. kita malam ini ya ya muka-muka. ya muka, muka. Ya. Oh, ya ya ya kebetulan ya direktur BPJS Kesehatan juga mudah-mudahan juga mendengarkan saya saya pernah kenal masalahnya kan eh, BPJS Kesehatan ini taat terhadap regulasi pak oh ya tapi Jadi, kan artinya Regulasinya kan bisa dirubah, karena artinya peraturan presiden kan. Iya artinya kan ya. regulasi itu yang yang mem, yang menginisiasinya dari menteri kesehatan. Oh iya menteri, ya. kan <laughs> ya, menteri kesehatan kan karti. Iya menteri kesehatan kan karti. Jadi ya BPJS itu lebih kepada operasional dia penerima tugas ya, ya. itu. Iya iya. iya. Oke oke oke. Berarti dengan Pak Menteri lah. <laughs> <laughs> <laughs> oke. Okay. Uh, setahu saya Pak Usman ini Pak Dokter Usman adalah orang alumni Kemenkes yang pertama kali jadi Ketua PD, PDGI setahu saya. Berarti, iya, iya, iya. Setahu saya ya. Pak iya, iya. uh, Usman, kenapa itu? Kenapa kok bisa terobos barrier itu? Ah, uh, iya rasanya kok ya. Saya sudah selesai juga di pemerintahan sebenarnya Sekarang tinggal Ya sebenarnya saya juga memberikan analisis-analisis kebijakan juga ya Cuma di waktu-waktu uang saya kok banyak juga gitu ya Jadi ada yang mendorong, ya sudah Minat saya juga jadi timbul Jadilah itu seperti itu kejadiannya Tapi ini yang pertama ya, beri Kemenkes jadi Ketua PBB, ya, ya oke, okay, bagus. iya, iya, betul, iya. Okay. Kalau peminatan spesialis, kan ada-ada spesialisasi, tapi saya dengar juga ada peminatan. Itu bagaimana Pak pa, pa, pa Dr. Rusma? Ya, uh, kalau spesialis kan sudah jelas, uh, ya. dia punya punya kolegiumnya sendiri, punya jalur pendidikan yang merasakan kurikulum standar. Kalau peminatan memang masih dalam uh, satu perkembangan ya Pak Gun. Ya hmm. oh, pada... Oke. Okay. Jadi memang itu di bawah salah satu kolegium dan hmm. asosiasi pendidikan ya. Jadi dia bersama-sama hmm. uh, melakukan satu kegiatan training standar biasanya belum sampai ke kurikulum okay. itu. Ya yeah. mengenai uh, dokter gigi yang baru lulus itu kan mereka kan harus ujian sertifikasi di KKI ya apakah ada yang tidak lulus terus cukup besar atau tidak? itu tidak kalau setahu saya dokter cukup besar sampai nomor tiga ribuan iya itu pun dokter segitu bertantang karena saya pernah alami sampai sekitar tujuh ribuan ya nah, uh. tapi semakin turun kok oh semakin bagi. turun iya iya iya memang waktu itu persoalannya banyaklah ya karena E, zamannya Bapak Nasir jadi Menteri itu apa Nasir itu memang e, banyak sekali perbaikan yang harus dilakukan kemudian ada akreditasi program studi yang mulai memperbaiki e, program studi-program studi termasuk FKFKG ya hmm. yeah. itu rasanya sekarang sudah semakin berkurang, tapi dengan pandemi memang jurusan kita ini masalah juga ternyata banyak yang gak lulus ya Pak Yun. Oh. Uji uh, di repotensi dipengaruhi juga oleh pandemi juga iya iya iya kita lakukan semacam retaker gitu ya ada saya juga baru baca-baca itu ternyata TBTBGI um, melakukan satu kegiatan yang membantu teman-teman yang tidak lulus itu untuk bisa lulus oke oke oke Karena memberikan materi-materi um, perkuliahan melalui training ya saya lihat si hasil bagus pak ya Oh, Oke, okay, syukurlah, syukur. ya kasihan sudah kuliah lama-lama. Iya -lama. <laughs> betul. Yeah. Oke, okay, sekarang uh, balik sedikit ke waktu di Kemenkes. Uh, pengalaman Pak Usman, unit mana yang membuat Pak Usman itu bekerja paling bersemangat, yang paling berkairah di, di unit mana itu? Oh, pengalaman saya di Kemenkes ya Pak? Iya, iya, iya. Oh, yang pertama tentu saya sangat senang dengan pusat pembiayaan dan jaminan kesehatan Oke. ya Yang ask-skin segala itu ya dulu ya Iya, zamannya positif, ya. Pak Gun ke WHO, yeah. saya kan masih terima pesan hmm. SFS atau WA waktu itu dari Pak Gun ya <laughs> Saya masih ingat kata-katanya, sisi saya titipkan bayi Uh, Jamkes Mas, masih ingat ya pagunnya. <laughs> <laughs> Jadi memang waktu itu masih mulai ya, Yang ya, ya. kita lakukan Kemudian pagun Berangkat ke WHO Saya bilang saya ditinggal sendiri loh <laughs> Jadi ya, itu barangkali Yang mengesankan bagi saya Pak Gun, Karena, terus terang saya Dulu berusaha supaya agar Di Kemkes itu ada Satu lembaga, ada satu uh, Bagian yang khusus mengelola tentang jaminan kesehatan itu. Hmm. Jadi saya berusaha bagaimana mendekati pimpinan, eh, Pak Sekjen, Staf Ahli Menteri, sering-sering diskusi. Ternyata disambut dengan bagus. Zamannya Dokter Sapi, ya. Iya hmm, iya iya. Jadilah kemudian eh, PBJK itu pusat ya, ya. pendanaan dan jaminan kesehatan. Ini hmm. kalau saya ditanya yang paling bereskan, mungkin karena itu dari tidak ada menjadi ada itu. Iya iya iya. Ya, ya. Dan itu tampaknya signifikan itu ya. Kalau ya kan orang-orang miskin segala itu Dan apalagi sekarang dengan BPJS itu kalau saya lihat uh, Orang yang dulu tidak pernah ke rumah sakit itu sekarang mereka bisa ke rumah sakit itu saya kira ya. uh, Ter saya... Terakhir itu kita mempersiapkan transformasi dari jaminan sosial yang ada untuk masuk ke BPJS ya, Pak Gun, itu kan 2012-2013 kami persiapkan ya, ya. Um, Sampai 2013 Akhir itu Saya dipindahkan oleh Bu Nafsian Boy Untuk ke PPSDM SR2 SR2, SR2 Pak Di PTJK itu waktu itu sudah SR2 atau masih SR3? SR2 Pak Gun. Oh, sudah SR2 Iya, pusat pusat pembiayaan langsung juga ah, begitu. Oh, ya, iya iya iya. memang khusus dibuat buat itu ya. Iya iya iya. Dan mengelola jampos Mas. Jadi waktu itu kan uh, saya sempat cinta sedikit ya. Iya iya iya. <laughs> Perlu itu diceritakan. <laughs> Ini panjang ceritanya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oktober 2007 eh uh, terjadi uh, apa tidak harmonis kerjasama antara E, Menteri Kesehatan Ibu Fadila dengan e, direktur PT. Aske Jadi saya Oktober Masih SL3 ya, ditugaskan Untuk mengambil alih Pengelolaan asuransi orang miskin itu Untuk diambil alih oleh KMKES Jadi, hanya dikasih waktu tiga bulan <laughs> Saya harus Mengambil alih program yang begitu besar kita kan itu saja besar sekali itu. Iya, oh, iya. kan jauh, jauh sekali Pak Gun. Itu dibandingkan Askes yang sudah punya infrastruktur luar biasa, iya. sementara kita ditugaskan tiga bulan harus menjalankan itu, coba Pak Gun. Tentunya saya punya kepala pusat luar biasa itu Dokter Halik Masulili Oh. Beliau uh, dulu kepala dinas kesehatan DKI di ya, itu menjadi eselon dua di tempat saya. Jadi nah, berarti itu eselon satu itu di bawah Menteri langsung? Tidak, Pak Halim ini waktu itu kapus PDAJK Oh, nah, oke okay. Jadi saya eselon yeah, yeah. tiganya Oh, oke, okay, oke okay, okay. Saya eselon tiganya Iya, iya, iya Jadilah kemudian program itu kita ambil lali Kita mencetak verifikator segala macam, Hampir seribu tujuh orang ya Dalam waktu tiga bulan, Januari 2008 Harus operasional dan itu semenjak Pak Gun tinggalkan itu kan yang dulu 1,2 triliun Itu anggaran naik terus Pak Gun ya, Sampai ya, ya. sampai 8,4 triliun waktu. Terakhir 2012 Saya jadi 2020, 2010 Saya jadi kapus PDDK Gantikan almarhum Pak Halid waktu itu ya, ya. Sampai kita lepas itu Kita masih dapat anggaran 19,9 triliun Pak untuk 86,4 juta orang miskin, bayangkan Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Yang dulunya Pak Agung cuma membiayai 600 miliar Iya, iya, iya saya pegang 19 triliun Iya, yeah, iya, so, yeah, iya yeah. Biar biasa, yeah. Pak Agung itu ke DTJS dari Bupata Iya, iya Oke, saya kira saya ikut senanglah pendengarnya <laughs> Itu gak sangat Pak Agung ah, <laughs> ah. Ya, rame-rame lah, rame-rame Cipartingnya luar biasa Ya, yeah. oke. Okay, uh, ini apa berada ada sedikit pak Pak, pak Usman. Yeah. Bila Pak Usman bisa, anu ya, mengatur waktu lagi dan berbicara kepada diri sendiri uh, yang masih berumur 18 tahun, apa yang akan ada Pak Usman bicarakan itu? Jadi Pak Usman bisa memutar waktu terus ketemu Pak Usman yang berumur delapan tahun. <laughs> itu tak sehat apa yang diberikan kira, -kira? <laughs> Oh, ya, yang pasti memang uh, ternyata mungkin saya kurang begitu cocok ya dengan dunia uh, dokteran ya Pak Kok saya lebih tertarik sama ekonomi karena itu saya sering baca ekonomi. Okay, okay. <laughs> itu kemudian yang mungkin mendorong saya untuk belajar uh, health ekonomi ya. Okay. Saya lebih fokus ke situ dan lebih seneng belajar-belajar yang terkait dengan saya mengagumi orang seperti Busri Sri, Sri yang bisa menata keuangan demikian luar biasa ya ini saya eh, kaget betul e, rasanya kok ya kalau saya mau ditakdirkan kembali rasanya memang ke situ ya. oke okay. oke okay, okay. kenapa dulu pilih dokter Gigi ke dokter Gigi mungkin karena saya tidak ada yang mengarahkan ya Pak karena saya hidup memang di lingkungan yang sangat sederhana jadi cuma minat saya untuk kuliah saja jadi dan satu teman saya bermain itu memang salah satunya calon dokter gigi waktu ya, itu oh jadi saya sma sering kalau ada pelajaran-pelajaran sulit saya datang ke beliau eh, dan pintar gitu ya <laughs> jadi saya terpengaruh juga dan beliau juga mempengaruhi udah masuk aja ke, ke dokter gigi di tempatku ya sudah akhirnya masuk oh. ke sana gitulah <laughs> <laughs> Jadi, terus memang tanpa, tanpa pikir panjang ya, karena memang tidak ada yang mengarahkan ya. Saya ke mana harus kemana-mana terus. Kenapa memilih karir di kemenkes? Nah, saya pikir kesehatan memang itu jalannya, ya Pak Guru. Karena kan bisa, bisa di klinis gitu. Maksud saya, oh, karena kalau, memilih... kalau, kalau itu, kalau itu, memang sudah memang sudah manajemen di manajemen batu di Kalimantan ya Pak kalau batu di wajib kerja dulu. Ya, nah, ya. saya selalu di manajemen, oh. di dulu. Walaupun sampai Jakarta sempat praktek juga ya. Oh, Oke. Okay. Tapi tetap aja kemudian prakteknya seminggu sekali, seminggu dua kali. Lama-lama nggak bisa praktek lagi. <laughs> Oke-oke. Okay, okay. uh, sekarang ini berada adik juga pak, pak, pak Usman, Pak Dokter Usman. Uh, bila Pak Usman punya kesempatan dan bisa ngobrol dengan tiga orang, baik yang sekarang masih hidup atau yang sudah meninggal. Itu kira-kira siapa yang ingin Pak Usman ajak ngobrol itu? Ya, pasti ayah saya ya. Eh hmm. uh, Mengapa menurut. Pak Usman? Ayah mertua saya juga. Jadi memang, ya beliau sederhana kalau dari ayah saya ya tidak banyak menuntut, tapi saya tahu oh, beliau sangat mendorong saya untuk maju. Jadi mungkin itu salah satunya Dan saya enggak sempat berbicara banyak dengan beliau karena beliau meninggal ke saya di Kalimantan. Oh, oke, okay, okay. Jadi saya belum sempat banyak berbuat apa-apa Kalau ayah mertua saya itu memang Uh, banyak yang lebih contoh ya dalam hmm. hidup karena orangnya sangat sangat care, Jujur semuanya saya pikir jadi teladan buat saya kalau orang tua tugasnya atau pendidikannya apa pak pak Usman eh, ibu saya itu meninggal nomor 83 Dulu sekolahnya kan SR ya, Pak. Oke, oh, oke, okay, oke. Okay, zaman okay. Belanda itu beliau bilang enggak ada orang yang sekolah, jadi cuma dia beliau yang sempat sekolah SR tamat gitu yeah, yeah. Iya, iya, itu, Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay. <laughs> kalau Pak Habibie itu membuat film tentang Bu Ainun Habibie ya. Kalau Pak Usman tidak kesempatan buat film tentang Pak Usman kira-kira tentang -kira apa itu? <tuk> <tuk> saya pikir ya mungkin kehidupan kehidupan dari masa anak-anak ya Pak Gun karena saya bebas sangat-sangat e, apa namanya bahagialah menurut saya hmm. dengan permainan yang sederhana mungkin karena juga masih banyak sawah masih banyak suruh dulu. Jadi, dari mana Pak Pak Usman asalnya? Dari oh, Jakarta. Dari Bapak dari Desa Agung Pagol. Oh. Itu daerah yang sangat subur ya dengan padi. Dengan berbagai budaya jadi tanah juga luas jadi itu luar biasa. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh. <coughs> uh, Pak Usman, nanti kalau setelah selesai sebagai ketua umum PDI PDGI uh, dan kalau masalah dana itu tidak jadi masalah gitu, kira-kira apa yang akan lakukan Pak Usman dalam apa memakai waktu yang ada itu? <tuk> Iqita itu kayak apa kalau kalau masalah uang itu bukan bukan hambatan lah, bukan faktor. Ya itu kan saya nanti sekitar 85-86 ya, kira-kira berapa oh, tahun ya? Eh, tiga tahun sekarang saya udah 63 puluh tiga Pak Gun, jadi kita tambah tiga tahun enam puluh enam ya. 66, ya masih enam puluh, masih <laughs> masih muda. Ya kepinginnya ya sudah istirahat dulu jalan-jalan menikmati Indonesia bawa anak-anak bawa istri. Mungkin itu kali ya yang paling aman. mau apa lagi? Iya nih. iya. Basman. Uh, apa yang orang sering salah sangka terhadap Pak Usman? Wah, itu saya agak sulit ya. Misalnya, Ayuh. dikira miskin, padahal banyak duit gitu, terbalik bagus. Pikirannya kaya, padahal saya gak punya uang. Jadi kebanyakan orang mungkin melihat saya kaku ya, terus. Banyak orang bilang saya sombong, tidak menegur, padahal tidak juga. Tergantung lagi ma ada masalah, pandah kan sebetulnya itu. Semua orang kan begitu ya. ya Kadang ya, ya. kita tidak tahu di depan kita siapa, karena pemikiran kita lagi kemana-mana. Sering <laughs> begitu, <laughs> kejadian. <Okay. laughs> uh, Pak Usman, tantangan terbesar apa yang dihadapi, yang pernah dihadapi ya Pak Usman? Uh, hingga sekarang ini, jadi di masa lalu atau atau sekarang Tantangan apa terbesar yang pernah dihadapi gitu? Uh, saya kepinginnya ambil S3 ya hmm. Untuk pendidikan <laughs> tapi belum sempat Itu tantangan berat saya sebetulnya okay. ya, Yang kedua, ada satu sisi juga sebenarnya karena kan kita kepikiran spesialisasi yang sangat sedikit itu ya hmm, mestinya sistem iya, iya. pendidikan kita juga harus berubah ya jadi kalau saya sih usulkan ke depan memang undang-undang uh, pendidikan kedokteran itu mesti direvisi hmm. jadi kalau sekarang itu semua uh, program studi yang ada di perguruan tinggi itu untuk mencetak graduate nya Orang dokter Mungkin ke depan juga tidak harus begitu ya Sekarang banyak pilihan kok, Pak Gun, jadi tidak harus Dia ambil spesialis Harus melalui fakultas bertahun hmm. tahun di situ yeah, yeah. Mungkin ke depan mesti kita rombak, saya. Itu kalau Bisa kita lakukan akan Mempermudah Penyebaran uh, spesialis ya Terutama dikaitkan dengan hospital-based Ya hospital base, oh, lalu, ditingan, ya para, hospital base. Yeah. Jadi kan bisa kembali ke rumah sakit di mana mereka yang mengirim ya hmm. Kita bisa belajar itu ke beberapa negara, di Eropa juga seperti itu kan yeah. Sebetulnya kita sudah lakukan juga pak, Jadi misalnya Dulu saya dengan teman-teman pergi me mengembangkan satu hospital based training untuk jantung ya hmm. Jadi teman-teman dari daerah-daerah tuh dokter tuh dikirim ke jantung harapan kita, kemudian dididik bisa bebas orang sampai beberapa setahun ya. Itu mereka selesai kembali dan kerjanya hanya di rumah sakit itu. Iya iya iya. Dia tidak boleh berpraktek sebagai spesialis, tapi ya, dia kerja ya. sebagai orang yang diakui kewenangannya di rumah sakit itu. Nah ini yang belum kita lakukan. Kalau itu bisa kita lakukan, hampir semua kolegium bisa me, apa namanya menyepakati akan lebih gampang nanti Terutama daerah ketinggal Kepulauan Perbatasan ya, itu ya, kurang ya. banget spesial itu. Ya, ya. Pak Usman, uh, bagaimana Pak Usman ketemu Ibu? Ibu <tik> tidak <tik> ketemunya atau? Malu ceritanya. Ya, ketemunya di bus. Oh. Jadi dulu saya tuh diminta jadi supervisor untuk kuliah kerja nyata. Jadi satu bus lah cerita aja. Tadi oh. saya tau pas oh, saya udah tahu ya ini calonis di saya gitu. Ya nggak tahu kenapa. Oh. <laughs> jadi ditakjubkan atau vaksin? Iya, <laughs> <laughs> iya. Dan itu tidak tidak langsung bagus. Jadi setelah oh. saya di Kalimantan 3 tahun baru ada hubungan gitu. Hmm baru ada eh, terpikirkan lagi dulu pernah ketemu di bus jadi kemudian komunikasi ya, itu terjadilah kemudian gitu. Oke, okay. uh, uh, bagaimana Pak Usman ingin diketang? Ya semua orang kita akan meninggal. Ingin diketang seperti apa, -apa Karena, atau bagaimana itu? Iya kalau saya ditanya gini nih saya teringat waktu saya di Puskesmas. Hmm. tinggal di rumah dinas itu di samping saya itu uh, ada tulisan dari dokter sebelumnya ya, ya, ya. itu ditempel di tempat tidur kanan di, di apa di kayu kan di sana rumah dari kayu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. disitu di situ ditulisnya itu saya masih ingat itu surat al baqarah hmm. uh, tidak mudah di saat kita mati semua orang itu bahagia terhadap hasil karya kita hmm. jadi, e, sebenarnya kata-katanya agak panjang ya iya, iya begitu dikatakan bahwa pada saat e, kita dilahirkan, semua orang tertawa, bahagia karena telah ditiupkan ruh kepada kita bahwa telah lahir seorang manusia tetapi tidak mudah di saat kita mati di mana ruh dipisahkan dari jasad kita semua orang bangga akan hasil karya kita. Hmm. Itu rasanya kok tertanam seumur hidup saya ya. Okay. Sampai sekarang banggut. Ya, bagus, bagus. Ya masih banyak waktu. Kalau sekarang baru gambarnya ya. itu segini ya. Masih ada waktu untuk bikin enak gitu. <laughs> sebagai, sebagai ketua umum PDGI kan masih ada kesempatan untuk untuk membuat sesuatu yeah. Yeah. Uh, Menurut Pak Usman Pelajaran paling berharga apa yang Sudah Pak Usman pelajari uh, Selama ini tuh? Pelajaran kehidupan Apa yang Yang Pak Usman pelajari Yang menurut Pak Usman berharga yeah. Yang perlu disampaikan yeah. kepada orang Ya yeah. Makasih Pak uh, Gun, Jadi Mungkin saya agak uh, Ini ya Agak sensitif Menangkap lingkungan saya Karena saya hidup dari Kecil itu memang Sudah sangat berinteraksi Sosial dengan masyarakat hmm. Saya misalnya bisa Membantu orang yang hmm. Meninggal atau orang yang Pesta, saya bikinkan janur Dan sebagainya itu Sudah hari-hari ya, saya jadi ketua Karangtaruna hmm. Saya hidup dengan teman-teman Jadi eh, itu yang menumbuhkan Sensitivitas sosial jadi kalau Pak Gun saya kembangkan kemudian jaminan kesehatan buat orang miskin, mungkin karena memang kepala saya itu sudah ke situ ya. Oke oh, oke. Okay, okay. uh, banyak orang miskin yang waktu itu tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan ya Pak Gun. Okay. Termasuk Saya mengalami sendiri karena waktu itu kan kita dapat kelas kelas dua ya untuk saya, untuk PT Askes. Sehari itu cuma dibayar 11.000 sementara saya harus mengeluarkan per hari untuk anak saya sakit itu 350. Bayangkan bagi oh, iya, jadi iya. 350 dibayar bawah 11.000. Iya iya iya. Saya ini perbaikan buat anak saya sakit. Iya iya iya kemudian, itulah kemudian kita sampai jual-jual benda ya, jual mobil segala macam. Nah, itu saya kepikiran bagaimana orang yang buruh, buruh tani ya, yang tak punya dana, bagaimana bisa mengakses itulah kemudian saya dapat yang Pak Gun kembangkan waktu itu, safety net ya okay. itu menurut saya program yang mencetuskan ide saya belajar asuransi hmm. jadi kemudian Pak, saya masih berdiskusi dengan Pak Gun jadi saya memperdahalan asuransi karena memang uh, saya pikir satu jalan keluar ya untuk bisa uh, bagaimana melayani orang miskin dan itu memang terbukti di tahun 2010 saya mewakili BUMENKES ke Jerman ya hmm. uh, Bersama Pak Ali Gupramukti sebagai ya, ya. Wamenkes. Oh. Jadi waktu itu forumnya ada 92 negara uh, Itu setiapnya Pak Ibu-Ibu Dirjen WHO Oh, kalau mau belajar bagaimana negara melayani orang miskin belajarlah ke Indonesia jadi saya sampai luar biasa saya belum harga orang luar ya terhadap program kita itu ya itu yang paling berkesan buat saya pak iya iya iya ya. Berapa tahun Pak Usman urusin uh, itu apa asuransi untuk orang miskin itu di Jk apa bpjk itu? Uh, Atau yaitu, mulai dari asal miskin itu? Berapa tahun? Mulai, mulai dari asal miskin ya Pak Gus? Iya iya. Ya. Kan waktu itu masih inget, Pak Gun, tuh ini harusnya di JPKM. Maksudnya, iya, iya, betul. karena iya, Kan terus saya serahkan ke sana Iya, <tuk> <tuk> <tuk> iya, iya, Dari sejak itu lah, Pak Gun, itu kan dua ribu lima ya. Iya, dua yeah. ribu lima. Dua ribu lima askeskin itu kemudian masuk ke JPKM, bekerja sama dengan PT Askes Iya, yeah, iya, yeah. dua ribu delapan kita ambil alih sampai dua ribu tiga belas ya, Pak Gun Jadi yeah, cukup yeah. lama lah saya pegang. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. iya. Yeah, yeah sampai eh, terakhir itu kan dua ribu tiga belas saya pindah ke PPSDN itu eselon satu atau eselon dua terus ppstn nya eselon dua pak Gen oh karena memang bu bu menteri bu Napsiambo sudah tahu kalau seseorang yang harus yang bisa menduduki eselon satu itu kalau dia pernah dua tempat di eselon dua jadi <laughs> ya. sebenarnya <orang>, sudah <laughs> <laughs> sudah dirancang bu Napsiambo oh, oke okay, oke okay. oh, oke okay, okay. Saya dari Sabar setelah sekian tahun Banyak yang cerita dari Seknek Jadi no. saya ya, ibu Menteri sendiri oke, oh, oke okay, okay. uh, <tuh> uh, Pak, Pak Usman, apa titik balik Pak Usman yang paling signifikan dalam hidup Pak Usman? Ada gak titik balik itu dulu misalnya jalannya ke kiri terus balik ke kanan atau ya gitu-gitulah kira-kira hmm. Ya, ya kalau Uh, saya datang ya. Kalau saya dulu kan sangat uh, keluarga sederhana ya. Kemudian saya menikah dengan keluarga berpendidikan, rata-rata uh, Sarjana, mertua Sarjana. Lingkungannya penuh uh, apa yang namanya ya uh, pendidikan yang sebagai sangat menjadi perhatian. Mungkin saya terbawa di situ ya, hmm. Pak Duan. Jadi memang benar juga apa kata pepatah itu siapa kita hidup disitulah yang membawa kita untuk berubah mungkin itu salah satu yang dilakukan saya banyak titip hari di situ. kemudian okay. saya harus mungkin kalau tidak terjadi seperti itu ya biasa biasa saja saya tidak terpikiran <tuk> banyak yang nah, kedua memang pergaulan di kmps saya pikir juga banyak membuka mata kita ya terutama hmm. eh, di manajemen juga berpengaruh terhadap kita barangkali itu pendidikan juga berpengaruh bagi ya, yeah, lingkungan yeah. kita dulu background kita di masa kecil sampai itu pasti berpengaruh terhadap kita itu bagian seberhama ya, ya oh, itu apa? bagus sekali <laughs> bagus sekali iya ah ini pertanyaan terakhir pak pak pak Usman eh, pertanyaan apa yang tidak saya tanyakan tapi sebenarnya Pak Usman ingin ditanya dan apa jawabannya gitu yang tidak saya tanyakan saya kelewatan atau apa itu eh, ini seharusnya Pak Gunawan tanya ini gitu. Yang penting nggak, nah, sebetulnya nggak lengkap banget Pak Gudi ini dan luar biasa bagi saya cuma kalau saya mau bisa cerita memang ya, silakan. Uh, uh, dulu saya itu waktu memilih ini saya terbuka ya ya ya silakan memilih staf ahli menteri waktu kita ikut apa namanya bidding itu ya saya berharap betul bisa menulis buku banyak itu tentang bagaimana cikal bakal yang tadi pak Gun tanyakan itu, bagaimana oh. skin dan kosmas, kemudian transformasi menjadi jaminan kesehatan nasional bagaimana kita berjibaku membuat undang-undang dari undang-undang SJSN, ya, perannya ya. prop asro asro, ya, ya, luar, luar biasa luar biasa beliau itu, luar biasa itu sebenernya perlu kita tulis ya, cuma ya, saya belum sempat mimpinya saya itu setiap ahli menteri inginnya bikin buku itu <laughs> Ayah mudah pada saat itu saya akan yeah. dengan teman-teman e, karena tidak sendiri juga teamwork yang luar biasa ya Dan waktu itu kan e, asuransi masih banyak yang negatif ya Atau, Apalagi saya pernah menghadapi S2 itu ada yang bertanya Itu luar biasa saya kaget ya Bagaimana kalau saya bikin e, asuransi kesehatan sudah mendahului Tuhan Jadi saya kaget juga Ada mahasiswa S2 yang bertanya seperti itu coba jadi kita seperti diharamkan untuk mengembangkan uh, asuransi kesehatan. Ya, alhamdulillah sekarang hampir semua penduduk ya, Pak, 86,59% penduduk kita sudah masuk ke sistem ini. Karena kalau itu Pak, Gen, banyak cerita yang, yang mesti kita bukukan nanti ke depan. Iya, iya, iya. Ya, iya, iya, iya. Ya saya excited sekali itu saya termasuk saya dari dulu memang apa? Jadi begini Pak, Pak Usmanin, cerita sedikit tentang saya ya. harusnya saya tidak cerita. Jadi waktu dari khusus mas itu saya sudah punya cita-cita untuk mengalihkan sebagian anggaran depkes untuk orang miskin. Jadi dari khusus itu saya sedikit itu, cita-cita saya itu ke kepala buruk bicara. <laughs> jadi, jadi itu aja kesampaian ya. habis itu siaga ada semangat lagi. Jadi sudah sudah ada askeskin, terus saya serahkan ke Pak Osman lah saya yang tahu ya, kebetul gitu tahu kebetul itu. Saya, saya sering menghadap Pak Gun waktu itu ya. Ya saya, balik. saya tahu Pak Osman kebetul gitu ah udah ya. ini ini dah ya. udah waktunya saya anu itu <laughs> memikirkan diri. Aduh ini. ya saya, terima kasih sekali Pak Osman itu satu kehormatan bagi ya. saya untuk. Apa, bisa ngobrol dengan Pak Usman Semoga Pak Usman Kedepannya semakin sukses Khususnya oh, iya, sebagai Ketua Umum PP-PTKI Tantangan yang sangat besar Dan tentunya nanti juga di Masih banyak cita-cita yang lain lah, Saya kira yang bisa oh, iya. di, di, apa, Supaya Apa namanya uh, Yang tertulis di Papan di, apa, di Dekat tempat tidur itu bisa Tercapai lah terlaksana Allah Ya, ya, ya. Saya juga terima kasih ya Pak Gun karena sudah bisa berbincang-bincang malam ini. Ini kehormatan juga buat saya luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, sekali terima, so, terima kasih sekali Pak Usman. Uh, ya, saya saya off -kan, ya. Saya uh, terima kasih. Nah, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam